Curiga, UAS dibayar Anis buat ngatur Tuhan. <coughs> Jeng kribo ngamuk, Anda ini sampahnya Islam. Eh, keras. Sen Asegab atau yang biasa dikenal dengan Habib Kribo kembali memberikan pernyataan kontroversial mengenai Ustadz Abdul Somad atau UAS. Bahkan sampai membawa-bawa nama Anis Baswedan. Hal itu disampaikan oleh Habib Ribo melalui kanal YouTube-nya saat ia menanggapi pernyataan UAS yang menyebut bahwa pejabat yang memberikan izin membangun, riba, eh, membangun rumah ibadah non-Muslim dosa mengalir sampai kiamat. Habib Ribo sendiri mengatakan UAS sebagai orang yang bukan ahli Islam dan berkarakter primitif. Kenapa saya bilang primitif? Umur. Islam ini sudah 1400 tahun yang lalu masih berkutak-katik dengan urusan begini ujarnya saya mengambil kesimpulan bahwasanya somad ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja dia cuma bermodal bahasa Arab atau mungkin dia itu di Mesir kuliah apa benar saya nggak tahu lanjutnya dikutip dari kanal YouTube Habib Kribo pada Selasa 7 Februari 2023. Habib Kribu menyatakan kalau semua bahasa uas di ceramahnya hanya mengarang, ia menuturkan. Kalau yang saya lihat, sumat ini yang dia sampaikan semua bahasanya ngarang. Enggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun dia ceramah-ceramah, ya paling dia modal baca buku. Tapi pandangannya semua jauh dari Islam dan gak punya dalil. Ia sendiri merasa aneh dengan umuman uas yang menyebut Pejabat pemberi izin pembangunan rumah ibadah non-muslim Akan mendapat dosa terus sampai kiamat Pasalnya menurut orang yang meninggal dunia Dosanya juga ikut berhenti Tak seperti kebaikan yang mengalir terus Ini dia berkata orang yang memberikan izin aja itu mendapat dosa sampai kiamat Orang cuma ngasih izin Masa ngasih dosa sampai kiamat Orang udah mati dikirimin dosa terus Kan serem? Hukum itu terkenal di saat kita masih hidup. Hanya kebaikan yang masih bisa membawa kebaikan di akhirat. Tapi kalau dosa berhenti saat dia mati, jelasnya. Habib Krim melanjutkan. Saya perhatikan somat ciri-ciri orang yang beragama tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamaannya. Dia hanya menuhankan hawa nafsunya saja. Somat tidak mengenal Al-Quran. Saking kesalnya dengan UAS, ia bahkan menduga pendakwa itu bukan Muslim karena merasa Ustaz Soma hanya sampah untuk Islam dan berjualan agama hanya untuk mencari amplop. Habib kri menyampaikan, "Saya curiga Anda mungkin bukan Muslim, Anda ini bagi saya sampahnya Islam, bisa-bisanya Anda ceramah begitu dengan gaya. Ada satu kiai NU begitu, enggak ada." Malu dikit anda, jangan anda jual agama, pamer dengan Ferrari anda Anda kan cuma mau cari amplop Emang kalau penceramah seperti anda tuh banyak yang ngasih amplop Karena maksiat itu lebih banyak datan duit sekalipun bertopeng agama Sambungnya Selain itu Habib Kribe juga menyampaikan kecurigaannya Kalau uas dibayar oleh Anies sehingga bisa mengatur Tuhan Hal itu karena tidak ada konsistenan dalam setiap ceramah atau ucapannya. Saya nggak melihat ada konsistensi dalam ceramah Anda selama ini. Anda dulu mengutuk orang ke gereja, di saat Anies ke gereja Anda diam. Anda mengutuk orang pakai nama ini, di saat Anies pakai Yohanes, diam. Pungkasnya, apa jangan-jangan Anda boleh dong? Saya curiga Anda dikasih duit sama Anies. Jadi Anda ini sebenarnya pedagang agama. Siapa yang bayar Anda bisa atur Tuhan lah, Tandasnya. Menjelang akhir videonya, Habib Keribu terang terangan menyebut. Gaya uas seperti iblis dan memberikan peringatan kepadanya untuk tidak menyenggol agama lain dalam ceramahnya. Ia menjelaskan. Saya nggak melihat dia sebagai ustadz loh. Maaf. Itu seperti saya melihat apa. Ya gaya-gayanya kalau mau dibilang iblis lah, sudah. Enggak sepantasnya orang mendapat kelar pustar sebesar itu kok menghina Saya minta kepada soman Anda mulai sekarang dakwanya yang telah ajalah Anda enggak usah urusin agama lain Urusin umat islam aja Dan Anda benahin diri Anda juga Anda belum termasuk umat islam yang benar Tegasnya melanjutkan Nah itu kawan Baik, saya di sini juga, wah, ini rame, jarak, rame lagi nih Habib Kribo ini ya. Masa puas, dibilang sampahnya Islam. Nah, kalau saya lihat, puas ini ya, gudangnya ilmu, gudangnya ilmu, itu sudah bisa dipungkiri, itu ulama besar, terkenal. Kalau Habib Kribo, jarang saya melihat Habib Kribo berceramah mengajak orang kepada kebaikan, belum tapi kalau nasionalisme yang ke mati, nah saya ya terkadang dengarlah ya terkait uh, Habib Kribo untuk persatuan Indonesia, nah itu uh, saya sering dengar juga tapi kalau ulama sekali beruas dibilang sampai Islam, ini juga tidak masuk di logika saya karena bagaimanapun ceritanya Ya, UAS ini, ya, orang yang berpendidikan, ilmunya banyak, ya, di mana-mana mengajak orang kepada kebaikan, ya, itu. Jadi, bukan sebagai sampahnya Islam, nggak boleh juga begitu, nggak boleh, ya. Walaupun saya tahu, Habib Af Pribud ini nasionalis sejati. Ya, saya lihat juga ya, beberapa videonya itu mengajak orang untuk apa, ah, uh, walau kampanye Pancasila ya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tapi jangan bilang juga kalau UAS sebagai ulama besar kita disebut sampai Islam tidak. Nah itu. Nah di sini juga saya sebagai uh, warga negara Indonesia ya oh uh, yang ditakturkan. ya saya juga ber, uh, beragama Islam ya. Saya hanya bisa berpesan kepada para penceramah ya baik yang Islam maupun yang non Islam agar ya fokuslah ceramah dengan uh, ajaran agama masing-masing, ya ajaran agama masing-masing. Tidak perlu dipublikasi terkait perbedaan-perbedaan yang bisa saling menyakitkan. Ya tidak perlu mengusi urusin agama orang lain. Itu kalau itu sepakat saya. Nah ini ada juga saya sepakatnya dengan Nabi Kribo. jangan urusin urusan agama orang lain. Ya, mari kita yang penganut umat beragama, yang Muslim, ya, yang non-Muslim yang punya agama juga, ya, mari kita dalami agama masing-masing, kita jalankan agama kita masing-masing. Yang jelas, bagi saya, UAS adalah ulama besar dan bukan sampahnya Islam. Dan Habib Kribowo sebagai seorang nasionalis, kalau saya lihat itu, ya, juga oh, bagus mempertangkap Pancasila dan Meneka Tunggal Ika. Bagaimana mau Baik, videonya kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka NKRI harga mati.